Barbanyalah salawat kepadaku. Mengapa Rasul minta barbanyalah salawat kepadaku? Kenapa tidak minta amalan yang lain untuk dibanyakan salawat atau amalan yang lain? Mengapa hanya salawat? Rasul berpesan barbanyalah salawat kepadaku. Karena Rasul tahu dengan kita barbanyalah salawat kita akan dijamin dapat syafaat beliau dan itulah beliau yang diinginkan. Seandainya kita masuk neraka jahannam. Masih ada harapan kita dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala melihat keadaan Nabi Muhammad Sallam. Apa yang dibutuhkan lagi? Kata Rasul.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 Oleh kerana itu jemaah sekalian Ini yang saya ceritakan Saya mohon kalau anda lagi bersalawat Ingat itu semua Nabi Muhammad bukan Nabi yang biasa Nabi Muhammad adalah Nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat Seandainya kita masuk neraka jahat Masih ada harapan تدبت شفاعت نبي محمد مُحَمَّدٍ صَلَّى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 Siti Aisyah radhiyallahu anha Barna minta sama Rasul Dua. Ya Rasulullah tolong doakan saya Rasul mendua Allahumma qafil li Aisyah. Ma takdama min zanbiha, wa ma ta'akhir. Ma kudamet, wa ma akrat. Wa ma asrret, wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa istriku Aisyah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 kelebihan amalan yang utama bahkan yang terutama di hari Jum'at dan di malam Jum'at fokus hanya bersalawat kepada Rasul kenapa? Karena Rasul yang berbesan, Rasul yang minta Rasul berbesan berbanyalah salawat kepadaku malam Jum'at dan hari Jum'at kenapa ya Rasulullah khusus hari Jum'at dan malam Jum'at kerana salawat kalian Allah sampaikan kepadaku kata guru saya, para siapa yang ingin Rasul kenal dengan dia barbanyalah salawat kepada beliau, karena langsung nama kita akan sampai. Ya Rasulullah, ini salawat bapa dan ibu dari Bandung. Kan sampai. ada riwayat, ada malaikat khusus tugasnya, setiap kita bersalwat dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar bahkan ada orang bertanya kepada guru saya al -Syeikh Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mukhtar al-Shanqiti dan beliau masih hidup subhanallah ketika di salah satu bertanyaan di majlis ta'lim di Masjid Nabawi ada orang bertanya mana yang lebih diutamakan di hari Jumat banyak baca Quran atau banyak salawat kita pilih yang mana beliau menjawab dengan jelas dengan tegas di hari Jumat dan malam Jumat lebih utama banyak salawat daripada banyak baca Quran Mengapa? Karena kata beliau karena itulah permintaan Rasul sendiri berbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat dan banyak riwayah yang lain kalau saya sebutin manfaat keutamaan salawat kepada Rasul lebih daripada seratus manfaat menghilangkan kesusahan memberi kemudahan lunasi hutang menyumbuh benyakit menjamin ampunan dosa mendapat 10 rahmat mendapatkan syafaat Rasul posisi kita semakin mulia setiap kali kita salawat semakin naik derajat kita barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali dapat 10 kebaikan dapat 10 rahmat dihapus 10 kejahatan dan naik 10 derajat dan di akhirat dapat syafaatku luar biasa hadis yang terakhir Ubay bin ka'ab berkata ya rasulullah aku suka berdoa kerana salawat arti salawat adalah doa arti salawat doa ya rasulullah aku suka berdoa berapa dari du'aku saya jadikan untukmu artinya berapa persen ya? kalau bahasa kita berapa persen kira-kira kalau misal saya doa 10 minit berapa minit untuk Rasul dan yang sisanya buat aku contoh aku kalau berdoa, Ya Allah ampuni dosaku Ya Allah murahkan rezeki sembuhkan bernyakit Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad berarti lebih banyak untuk diri kita baru untuk Rasul sahabat itu ya, ya, ya Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, berapa bagian dalam doaku saya jadikan untukmu?" Apa kata Rasul? Kata Rasulullah, "Masih ya terserahmu. Mau doa bagaimana untukku? Ya terserahmu, tapi semakin banyak untukku, semakin banyak manfaatnya untukmu." Apa kata sahabat? Ya Rasulullah saya akan jadikan separuh doaku hanya salawat kepadamu. Artinya kalau saya doa 10 menit, 5 menit salawat dan 5 menit doa untuk diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Terserahmu. Wa in khairulak. Kalau kamu berani tambah itu jauh lebih baik untukmu. Tawar menawar sama Rasulullah Sallam. Sambil diujung hadis ras, beliau berkata, Ya Rasul saya janji du'aku semua ni untukmu. Artinya apa? Kalau dia angkat tangan berdoa, tidak satu pun minta buat dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli sampai selesai tidak minta ampunan tidak minta rezeki tidak minta sehat tidak minta keturunan tidak minta apa-apa hanya fokus dengan salawat karena dengan salawat apa yang kita niatkan terkabul saya dapat dari guru saya Nanti saya akan ceritakan bagaimana cara berdoa. Kata sahabat, Ya Rasulullah, saya akan jadikan doaku hanya salawat kepadamu. Apa jawab Rasulullah SAW? Izan taf'al yukfahammuk wa yugfaru zambuk wa tuqdaha jatuk. Kalau kamu lakukan hanya doa, doamu hanya salawat kepadaku, akan dihilangkan segala kesusahan, diampuni segala dosa dan dikabulkan segala hajat kata ulama apa yang diharapkan oleh manusia hidup di dunia tambah susah dan hidup di akhirat tambah dosa betul? itulah kita dapat dengan salawat kepada Nabi Muhammad berdoa ketika anda berdoa Contohnya seperti ini. Setiap anda berdoa biasa mulai dalam Bismillah dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup satu kata memuji Allah dalam segala pujian Alhamdulillahi Alamin. Segala puji bagi Allah. Ini menwakili semua pujian yang lain. Asmaul Husna segala sifat agung segala kemuliaan diwakili oleh satu kata Alhamdulillahirrabbilalamin kata sederhana kata tidak terlalu panjang tapi maknanya sangat luas oleh karena itu boleh diulangi berkali-kali Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah sambil benar-benar merasa di hati karena ini ucapan menwakili segala pujian yang kita ingin sampaikan kepada Allah, karena ada pujian yang kita ingat, ada pujian kata-kata yang kita tidak hafal. Dengan Alhamdulillahirobbilalamin, manuwaqilii segala pujian kepada Allah Subhanahuwataala. Kemudian bersalawat. Allahumma sally ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallyat ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim minna khamidun majid. Silahkan doa, Ya Allah, ampunilah dosaku. Allahumma sally ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan kepada aku anak yang salih-salih. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi, setiap langkah doa diawali dan diakhiri salawat. Faham? Subhanallah, wallahi dahsyat Saya tidak bisa cerita apa lagi, mau cerita apa lagi.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 Kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat, bahkan keselamatan buat anak kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sekali lagi, ketika anda bersalawat, apa yang saya cerita tadi, tolong dihadirkan dalam fikiran. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad penolong kita di hari kiamat. Nabi Muhammad yang membawa syafaat untuk kita. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga Nabi Muhammad yang membela kita Di di saat kita berdiri di hadapan Allah Nabi Muhammad yang akan membantu mendoakan kita saat jalan di atas sirat Nabi Muhammad yang mendampingi kita nanti Ketika kita minum dari air al kausar. Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga Nabi Muhammad yang tidak pernah lupa sama kita Makanya ketika anda bersalawat Dan membawa perasaan dan membawa penhayatan ini. InsyaAllah jemaah sekalian. Akan terasa. Ya Allah ternyata indahnya salawat kepada Rasul. Karena sudah kontek kerihati. Apalagi kalau anda begitu salawat dan salam. Rasul jawab. Rasul jawab kita. Waalaikumsalam Ibu tapi cuma kita tidak dengar dia dengar salawat kita dia dengar salam kita tapi kita tidak mendengar jawab beliau Allahu Akbar Wallahi kalau bisa kita rasakan Wallahi ibu bapak akan sendiri menangis tambah merasa sendiri kok tiba-tiba nangis kok tiba-tiba tidak -tiba bisa tahan diri karena Nabi Muhammad itulah yang semestinya Sudah menguasai hati kita Sudah ada di hati kita Sudah mempunuhi rasa cinta Di dalam hati kita Makanya kata Rasulullah Tidak sempurna iman seorang Sampai dia mencintaiku Lebih dari ibunya Lebih dari bapaknya Lebih dari anaknya Lebih dari hartanya Bahkan lebih dari dirinya sendiri Baru sempurna imannya bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan iman seperti ini insya Allah dengan bersalawat dan membawa perasaan membawa kehadiran cerita-cerita yang sama-sama kita belajari baru akan terasa di dalam hati busisi Nabi Muhammad akan semakin besar semakin mulia di hati kita insya Allah semakin mulia di hati kita insyaallah akan semakin semangat beribadah semakin semangat mendekati semakin semangat mempelajari dan semakin insyaallah menjadi baik di mata Allah dan insyaallah baik di mata manusia amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil الحمد لله رب العالمين يا الله الحمد لله رب العالمين مو مو يا الله الحمد لله أولا الحمد لله ظاهرا وباطنا الحمد لله كثيرا حمدا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ارضا اللهم لك الحمد حمد الشاكرين حمد الحامدين حمد الصادقين حمد المؤمنين حمد المتقين Hamdan katsiran ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah bidillah kepada kami bertunjuk kepada jalan yang lurus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad akhir hayat kami dengan husnul khatimah husnul khatimah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Allah sucikan hati kami bersihkan jiwa kami Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya Allah aku mohon untuk semua yang hadir Selepas acara ini masing-masing pulang Sudah diampuni segala dosanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Allah jadikan kami Quran. al Quran Penhafal Al-Quran berakhlak akhlak Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ya Allah bukakan bagi kami bintu taubatan nasuhah ya Allah. Agar kami mampu menjadikan sisa umur kami lebih baik. Lebih mendekatkan diri kepadaMu ya Allah. Lebih istiqomah sampai akhir hayat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ya Allah berikan kepada kami rumah tangga Sakina Mawadda Rahma Suami istri yang baik Yang salih-salih Jadikan suami kami Imam yang menjadi membawa contoh yang baik Yang memimpin kami untuk ridamu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Ya Allah berilah kepada kami keturunan yang salih-salih Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Jadikan anak kami, ya Allah yang mampu menjaga nama baik keluarga kami. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya Allah, jadikan anak kami yang membanggakan kami di hadapanmu hari kiamat. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya Allah, jadikan anak kami, anak ban hafal Al-Quran dan berakhlak-akhlakul al Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Ya Allah linduni ana kami dari keburukan dunia Dari kejahatan manusia Kejahatan narkoba Dari fitnah dunia dan isinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Ya Allah jadikan anak kami istiqamah Islam iman sambil akhir hayat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Ya Allah berilah kepada kami kemudahan Bisa ke tanah suci hadji dan umrah Ya Allah dan ziarah Nabi Muhammad, <tusul> ya Allah, walaupun banyak kekurangan kami, banyak kebodohan kami terhadap agamamu, banyak kelemahan kami, tapi kami sungguh sangat merindukan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami sangat merindukan Nabi Muhammad kami sangat sayang dan cinta Nabi Muhammad walaupun amalan-amalan kami belum mencapai sunnah Nabi Muhammad Ya Allah jadikan cintaan kami dan rasa rindu kami kepada Nabi Muhammad yang menjamin kita bertemu Nabi Muhammad dan mencium tangan Nabi Muhammad dan minum air Al-Kawthar dari tangan Nabi Muhammad dan berdampingi Nabi Muhammad ke dalam surga Ya Allah rahmatik, rahmatik. Ya Allah tuliskan nama-nama kami di dalam takdirmu hamba-hamba yang mendapatkan dan jaminan syafaat Nabi Muhammad jadikan kami Allah hamba yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad Ya Allah atas izinmu kami sama-sama berkumpul di masjid ini Ya Allah atas izinmu berilah kepada kami kemuliaan Sama-sama jumpa lagi di dalam surga mu Ya Allah Bersama Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Ya Allah kami hamba Yang masih lemah dengan godaan hawa nafsu yang masih lemah dari godaan fitnah dunia yang masih lemah dari godaan harta dunia Ya Allah, kuatkan jiwa kami, kuatkan hati kami, kuatkan iman kami agar kami menjadi hamba yang salih salihah, hamba yang fantasi mendapatkan rahmatmu hamba yang menjadi orang-orang yang engkau rida Ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad rizki kami Berkahi harta kami Berkahi kul warga kami Berkahi umur kami Berkahi kesihatan kami Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Ya Allah ya daljil alul ikram Selamatkan wajah orang tua kami Dan selamatkan wajah kami Selamatkan keturunan kami Dari siksa neraka jahannam ya Allah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya Allah kami berupaya dan berikhtiar beribadah tahajud salat malam witir duha baca quran bersedekah dan kami belum tahu yang mana diterima di sisimu Ya Allah mohon walaupun banyak kekurangan kami mohon amalan ibadah kami diterima ya Allah Terimalah sedekah kami Terimalah niat wakaf kami Terimalah segala kebaikan kami Dan maafkan kekurangan kami Ampuni kesalahan kami Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Ya Allah kuatkanlah kami lahir dan batin Agar kami mampu Menjadi hamba-hamba yang mulia dunia akhirat Ya Rabbal Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Ya Allah, satukan umat Islam di Indonesia. Rapatkan hati kami, rapatkan saf-saf kami. Ya Allah, lindungi umat Islam di Indonesia dari segala bala dan fitnah, dari segala berbacaan, dari segala bermusuhan. Ya Allah, Ya Arhaman Rahimin. Berkahi umat Islam di Indonesia dan kedamaian, dalam bersatuan, Salim memuliakan dan saling menghormati ya Allah, lindu ulama kami, barakiyai kiyai kami, habaib kami, guru-guru kami. Ya Allah di antara mereka yang memiliki kesalahan dan dosa, ya Allah ampuni kesalahan mereka. Maafkan ya Allah, ya Zaljalalul Ikram di antara kami ya Allah yang memiliki kelemahan ya Allah tutupilah kekurangan ya dan kelemahannya ya, ya daljalal jalal wal ikram ya Allah negeri kami Indonesia sedang menghadapi ujian besar ya Allah lindunilah negeri kami agar negeri kami tetap aman negeri kami sejahtera negeri kami damai negeri kami nyaman bagi kami dan keluarga kami negeri kami Indonesia menjadi negara Al-Qur'an nagri kami indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul Ghafur. berikan kepada kami pemimpin yang taqwa pemimpin yang adil pemimpin yang adil pemimpin yang adil pemimpin yang, adil, pemimpin yang amanah dan jujur bi rahmatika ya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad allahummaghfir lil muslimin wal wa muslimat wal wa mu'minina wal wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Ya Allah Inilah usaha kami doa, Ini ikhtiar kami memohon kepadamu Ini upaya kami Bermunajat kepadamu Ya Allah Hanya Allah saja yang tahu isi hati kami Tahu hajat kami Cita-cita dan keinginan kami Hanya kami mampu berdoa kepadamu Ya Allah mohon diijabat doa kami, mohon dikabulkan permohonan kami, mohon diterima bermunajat kami. Rabbana aatina fi nar ala wa Muhammad, wa ala wa